Yuk yeah. anak kita. lagi teman-teman. teman-teman. lagi. Waduh. Bapak itu. udah aduh nggak salah aduh bisa mami waduh lebih nggak bisa teman-teman eh coba lah Tuh, rumah main pingnya, Bang. Iya, lima Waduh, Gimana, gimana cepat Mana ada? Hei, eh, kita di dalam air. Mandi dia. Hei. Hmm. keluar? Wow, ada pulang tuh bulan besar, ini Aduh, kok bisa keluar. Makasih ya bilang Di mana ini ya? Udah, Pak. nih. itu <tell> udah. Ada nikotin. depannya nikotin. Gimana hmm, ya? Udah, tapi bisa belum naik? Ini enggak, eh. saya tinggi ya? Hmm. Nah, Gimana? Gitu. jalan kita? Kami bagi dengan teman-teman. Dengan teman-teman. Tuh. -teman. Ya. <laughs> tuh. So, anak mabuk lagi. Woi, woi, terbang ke kali dia. Dong tinggi. Itu kantor Pak Polisi. Kantor Pak Polisinya. Tuh, tuh, tuh. Woi. Huh. Okay. Napa mau pergi ada? Gak, wajah. Eh, ada daun daun. Mana rumahnya ada? Pulanglah. Hey, ini rumah siapa? Rumah si. Eh, hey, hey, bukan. Enggak. Ini rumah Dude. Mana Dude sini? mana dia? Ayo, ayo, ayo Kita naik Tidak datang, Pak Polisinya Kita enggak boleh sama Pak Polis Aduh, maaf orangnya. orangnya Mantap Mantap, mantap